Ini mengunggah momen saat Leslar, terutama Lesi Kencora pembuatan video klip persahabat ya. Namun yang dibikin tentunya nggak percaya banget yang persahabat ya. Biasanya syuting video klip itu satu bulanan, tapi Leslar ini syuting video klip cuma dua jam kelar. Wow, ini suatu kebanggaan sekali nah, untuk warga Konoha Mudah-mudahan yang Leslar Entertainment kembali bangkit. Terus sukses dan semoga semakin maju Kita lihat persahabat kalimat caption yang ditulis di postingan ini Di balik persyutingan model video yang hanya dua jam Alhamdulillah Allah mudahkan Masya Allah Alhamdulillah persahabat ya Cuma dua jam Pembuatan model video Lesti Kejora itu kelar Hingga komentar pun begitu banyak diberikan persahabat di antara dari UMDN mengatakan, Masya Allah, Alhamdulillah, berkas selalu proyeknya family Leslar Entertainment. Amin ya Rob, kutunggu vlog lembang masih anget, katanya tuh. Ada juga persahabat tanggapan lain, dari akun Folinaster, Masya Allah, Teberakallah, Abang Saleh, dan tampan Manamin, Rindu Kepintarannya Min, katanya tuh. Semuanya persahabat menunggu vlog terbaru dari Leslar Entertainment. Mudah-mudahan LE makin banyak lagi project-project terbarunya. Bismillah. Ada kejutan bahagia buat kita semuanya Kemudian kita lihat juga di postingan SCTV Ini baru saja menginformasikan kembali Untuk para bintang tamu yang akan mengisi acara SCTV Music Award Dimeriahkan oleh Ungu, Budi Doremi, Fabio Asar, Kristi, Mario Geklau, Firz, Zara Leoleh Kiesa Alvaro, Tiara Andini, Mahalini, Rizky Febian, Marcel Lidianto, Farel Prayoga, Lesti Kejora. Itulah deretan artis yang akan tentunya tampil di acara SCTV Music World 2023. Makin gak sabar, makin penasaran. Menantikan, menunggu, dan menyaksikan penampilan sang kejora kita. Namun kita juga mendapatkan informasi, bersahabat ya. Kali ini kita mendapatkan info. Bahwasannya bersahabat, ya, bakal ada tentunya tambahan nominasi lagi, yaitu musisi tersosmed. Siapa sih musisi tersosmed favoritmu? Di antaranya ada Bunda Lesti, Persahabat, ya, idol kesayangan kita yang akan tentunya bersaing dengan Tiara Andini, dengan Avon juga bersahabat, ya, ternyata Avon juga masuk, nih, musisi tersosmed. Kita gaskan. Bismillah, mudah-mudahan ya, tentunya Bunda Lesti bisa mendapatkan semua piala penghargaan. Amin. Kemudian kita lihat juga persahabat ya, dan memencudukan saat Bunda Lesti dan Abang El ini ngemual bareng. nih. Ada salah satu fans ya, yang tentunya bertemu secara langsung dengan Leslar. Dan tentunya bahagia sekali ketika secara langsung bisa melihat Bunda Lesti dan Abang Fatih yang ganteng banget nih persahabat dia lucu ganteng soleh pinter manusia Allah ya kebanggaan kedua orang tua banget nih mudah-mudahan sehat selalu untuk leslar semoga apapun yang dikerjakan selalu dimudahkan Amin kemudian juga perselamat berikutnya kita lihat di sini ada video yang tentunya lagi viral banget ya sebelumnya juga viral banget nih video ini salah satu orang yang pernah viral di masanya, persahabat ya, ini juga pernah diundang di acara Indosiar ini sebagai bintang tamu dan tampil juga bersama Rizky Billar persahabatnya. Namun di videonya, kali ini persahabat ya tentunya menyebut nama Rizky sampai menyebutkan nama hewan persahabat ya sambil menangis. Namun postingan ini pun diunggah oleh laser bangke Singapura. Kita lihat kalimat caption yang ditulis, lah ini orang yang sulit-sulit, kenapa sampai Papa B di-up di, di story-nya? Hingga komentar pun begitu banyak. Di antaranya dari akun Laras5610, ya ampun ganti bos jangan Rizki," katanya tuh persahabat. Ada juga tanggapan dari rusuk ini, underscore 062, apa sih maksudnya, ini saya kok nggak paham, katanya persahabat. Kita lihat videonya diunggah oleh Papa Bilar di storynya nih ini baru saja persahabatnya sampai Papa Bilar juga minta maaf nih persahabat kita doakan saja ya mudah-mudahan idola mudah kesayangan kita selalu sehat dan selalu dikelilingi oleh orang baik dan semoga tentunya kita mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita kita masih menunggu kabar terbaru hingga cedukan vitamin di sore hari ini jangan kemana-mana